tulang hmm, aduh 5 menit gimana ceritanya sih ini belum satu menit satu menit aja mau naik ke, ke atas itu Enak, kan? Adem, ada angin. si kakak kemana? hai, si hai, kan hai, hai, banget Lah, mamaku mana, Bi? Dang <tik> <tik> Ayo. Entar ya, guys. Guys. Guys.